Kucing Bombay adalah kucing yang memiliki ukuran sedang hingga besar dengan tubuh yang kekar dan otot yang kuat. Bulunya halus dan pendek, berwarna hitam pekat sehingga tampak seperti kucing panther miniatur. Wajahnya memiliki bentuk bulat dengan hidung yang sedikit cembung, matanya besar dan berwarna kuning atau emas yang menyala. Telinganya kecil dan berbentuk seperti segitiga dengan ujung yang sedikit melengkung ke depan. Kucing Bombay memiliki kepribadian yang ramah, cerdas, aktif dan senang bermain. Mereka juga sangat setia dan menyukai perhatian dari pemiliknya, sering mengejar-ngejar kaki pemiliknya dan tidur di pangkuan mereka.